Dia melewati Rahimaria Maria dan lahir di bangsa Israel. Dia punya RT dan RW. Lain. Betul, ada yang mengatakan, "Anda yang mengatakan dulu, <laughs> Haleluya." Ya, ya, ya, ya, ya. <laughs> iya, iya, iya, iya, iya, sama iya, iya, kamu aku jago <laughs> betul-betul kamu ya. tuh aku biasa menghadapi aku eh, tahu ketawa salut-salut <laughs> jadi Tuhanmu kalau mau menye menyelamatkan monyet dia kudu jadi monyet betul betul-betul betul-betul Tuhan ketika ingin menyelamatkan anjing kudu jadi anjing sakit betul-betul jadi kalau dia ingin menyelamatkan setan kudu jadi setan Betul, betul, oh, betul, betul, betul, betul, mau menyelamatkan kontol, jadi kontol. Oh, <laughs> saya so, akan menjelaskan aja anda hmm. mau engkau boleh aku akan mengadakan permusuhan hmm. antara engkau dan perempuan ini antara hmm. keturunanmu aku tidak bisa hmm. baca tuh, dan keturunannya meremukan hmm. kepalamu dan engkau akan hmm. meremukkan kepalanya ini Allah subhanahu wa ta'ala itu bahasamu itu jadi panitia penebusan manusia dengan hmm. iblis itu akan diremukan lewat keturunan perempuan <laughs> Itus, yeah, itu kristus berarti Yesus itu keturunan ya ya Nah tadi kamu katakan Yesus itu keturunan lalu kalau keturunan dia keturunan dari Adam dari Musa dari Daud dari Salomo dan seterusnya gitu jadi yang dimaksud keturunan uh -uh. benihnya adalah ilahi dia pinjem-pinjem <laughs> pinjem Rahim Maria maka disebutlah karena dia anak manusia oh, jadi punya Tuhan ate. punya benih Oh punah punya punya. Oh. Anda ada lu oh iya, Itu itu Tuhanmu yang kita alam semesta ini demi menyelamatkan kamu. Hmm. Muhammad dan semuanya itu harus jadi manusia. Kata siapa tuh? Oh, kata Tuhan. Mana dalilnya dikatakan? Filipi 3. Itu surat Filipi. siapa? Filipi 2 ayat. Iya, suratnya siapa itu? Filipi. Surat Paulus. Oh, ada enggak Angkala. suratnya Yesus yang menerangkan bahwa Tuhan Atau. punya benih? Oh. Kalau oh. itu Yohanes. Kalau oh, itu Yohanes. Oh, Yohanes. ditolak lagi. Yohanes satu ayat 1 dong. Saya Yohanes berapa? 1 ayat 1 sampai 14 baca. Nah, enggak, saya berbicara mengenai benih, bukan berbicara ya. mengenai logos. Oke. Okay. Hmm. Mana? Iya dah. Ya, Anda, mana? Anda kan pengen pengin kata-kata yang tepat. Kata-kata eh. yang Oh kata -kata enggak. Enggak. Ya pokoknya Hah? Yesus mengatakan Tuhan punya benih mana okay kalau Yesus Yesus punya benih enggak ada kata-katanya gimana kurang puas Duh, enggak model anda kan model mau tanya kata yang asli saya sekarang saya mau kata tanya kata-kata Allah Bang, Bang Edi hmm. Anda itu umat terjemahan jadi hmm. apapun yang keluar dari mulutmu itu diragukan karena kitabmu cuman cuma terjemahan jadi nggak bisa dipercaya seutunya makanya kamu ditanyai eh, lagian kamu datang ke sini untuk ditanya katanya Tuhan itu punya benih siapa yang ngajarin Paulus ada nggak ajaran Yesus ya makanya begini aku tahu model anda model anda itu seorang pemercaya Pedomannya aja anda serang dulu jadi sebenarnya anda sini bawa golok ini eh lo kalau ngomong pakai pribon jangan pakai Alkitab itu kamu sudah gitu aku tahu tapi ya enggak apa lah, biar anda puas anda kan sama saja bawa golok Edi, lo kalau ngomong sama pakai kitab, kitab itu tuh kitab bohong. Itu namanya Anda tidak fair dalam dialog. Itu okay. sudah hadis Anda. Anda seperti ini nih. Ini. Ya, jadi, Anda sudah setuju ya bahwa Yesus itu adalah keturunan manusia? Ya, keturunan manusia itu adalah sebenarnya aslinya itu bukan karena hanya dia diam melewati Rahim Maria dan lahir di bangsa Israel dia punya RT dan RW. Nah, ini ini ini dalil yang kamu tunjukkan di kejadian tiga ini maksudnya apa ini maksudnya Keterunan itu perempuan ini maksudnya apa? Mas, ini? maksudnya itulah proto evangelism itu adalah kepanitian Bapa menyelamatkan semua manusia di dunia itu dia oh. jadi Falen semua tak jawab itu semua orang Yudais makanya banyak orang, -orang Kristen ini nggak bisa berdebat karena tidak tepat kalau saya ini loh ini jadi Injil itu, itu asumsi atau ada dalil penguatnya Oh enggak perlu ada dalil penguat semua Alkitab itu <laughs> semua berkesinambungan berarti asumsi Oh tidak tidak Dalilnya mana dalilnya yaitu kejadian 3 ayat 15 Loh, kajian, saat, kalau kejadian 3 ayat 15 itu kan jelas perempuan itu punya keturunan hmm. dan keturunannya ini diremukkan Nah lalu kemudian datang Edi Badai mengatakan bahwa keturunan perempuan itulah nanti yang kemudian meremukkan tulangnya apa kepalanya si ular ini hmm. tumitnya si ular ini hmm. berarti kalau Anda mengatakan keturunan perempuan berarti kan keturunan Hawa benar enggak nah keturunan yang dikatakan oleh kaum di luar Alkitab itu pasti tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Alkitab pasti apalagi oh, oh. anda tidak suka anda melawan. Ini ini asli. ini kejadian tiga ayat 15, kitabnya siapa sebenarnya ini? Kitabnya yudaism atau kitabnya Kristen? Kitab nggak penting bagi saya. Nah. Mau kitab yudaism mau kitab Islam, nggak penting nah. itu jari. Itu cuma jari, Bang. Nah, enggak jari. ada nah. ada, Anda itu modalnya agama. Agama itu penting kitabnya siapa ini? Kalau kita yang penting bukan jarinya, tapi rembulannya. Jari menunjuk rembulan. Jari ini bahkan dikatakan Itu, itu asumsi atau apa itu? Asli asumsi atau Bualan tuh Anda selalu bertanya begitu begini, begini. Oh iya dong ini kita sedang okay, berbicara okay. mengenai agama Oke okay, Oke okay, gini supaya Anda tidak kebanyakan peluru aku mau bilang Edi badai semua yang ada di mulutnya Alkitab asli bukan asumsi supaya peluru nggak nggak kebanyakan keluar supaya mulutmu nggak oh, banyak keluar Oke okay? mm -hmm. jadi simpel-simpel aja mm -hmm. jadi yang mm -hmm. keluar dari mulutmu itu Alkitab ya betul mm. segitu rendahnya kitabmu Ya enggak apa-apa. Orang oh, loh, orang itu ngomong sebegitu rendahnya, sebegitu sebegitu tai sebegitu memeknya, no problem. Kan Anda kan memang menentang <laughs> Alkitab. Loh iya. Tapi saya nggak akan mengatakan bahwa Al Qur'an okay, ini begini, begini eh, tapi Muhammad ini saya enggak. Bro Edi, saya malam anda, ini Anda, anda sudah menunjukkan saya, saya, satu boleh. poin, dua poin, tiga poin. Poin boleh. pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan menyebut dirinya Tuhan kita. Ya. Kedua, anda telah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Hawa, keturunan manusia. Ya. Ketiga, kedua Anda, hal anda hal mengakui ya. bahwa hey, jangan melintir, oh. bro. jangan melintir. Saya tidak ngomong keturunan Hawa, loh ya. Jadi keturun ini ayat 15 ini siapa yang keturunannya siapa di sini? Keturunannya Tuhan atau keturunannya Hawa? Nah, begini. Jadi Anda akan minta keterangan. Sekarang oh. saya mau tanya saya boleh tahu sekali-kali tanya tapi katanya ada hubungannya dengan pertanyaan Anda. Kalau hmm. kalau ya Isa yang lahir di Mar di surat Maryam itu hmm. kalau di Islam itu mengatakan keturunannya siapa dia? Keturunannya Maryam lah. Namanya saja anak Maria. Ya, boleh. Ya hmm. itu dia. Terus? Boleh. It's like itu. To. Sama toh? <laughs> ya begitu. <laughs> Berarti yang dimaksud di kejadian tiga ayat 15 ini Maria Keturunan Maria kan nah, oh, iya. yang, yang, yang dimaksud dari ayat kejadian tiga ayat 15 ini dari keturunanmu. Jadi, maksudnya keturunan Maria atau keturunan Hawa yang ditunjuk di sini, Hawa atau Maria yang ditunjuk di sini begini: bahasa di dalam Alkitab itu tidak selalu letter keturunanmu, bukan berarti mu yang ditunjuk di situ, tetapi bisa ke sana. Nah, itulah namanya Anda belajar profetik kalau di Kristen ada namanya profetik Heem, hmm. nah, berarti ada, bener. ada namanya tipu-tipuan gitu ya. Nah, itu ada melintir. Oh, ini anda ada, Anda justru anda yang melintir karena yang ditunjuk di sini adalah hawa istrinya, si Adam. Oh, larinya ke Maria. Jauh nah, banget ini hmm. anda apalagi bertanya kan kitab saya. Bener gak? Bener oh, gak? Bener gak? Bener kalau kalau kalau Bener gak? Bener gak? <laughs> oke oke, tetapi Alkitab Alkitab yang saya pegang, entah kitab Yudaism, entah apa, kita oh. memandangnya dengan cara kita, oke okay? Oh iya, klaim-klaim boleh loh. aja lah, itu sesuai oh, ya, Aku gini, aku ngikuti bahasamu lah, biar kamu menang ya kan? Jadi, kalau kita memandang begini, Anda mau tidak percaya dengan apa yang kita terangkan? Monggo, itu hak Anda tapi saya sudah terangkan bahwa yang namanya keturunan bukan berarti terus keturunan ini langsung enggak. Nggak, saya ngerti, kalau itu saya ngerti. Kalau yang bicara keturunan ini, kita berbicara mengenai dalil. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, engkau, dan perempuan ini. Ini di sini hawa ya. atau Maria? <laughs> Anda kayak anak kecil, saya katakan. Oh iya, yang ditunjuk Sim. di situ Hawa atau Maria. Ini saya simpel simpulkan tembakan hmm. anda ya. Anda mau ngomong bahwa Yesus itu bukan yang dimaksud di kejadian tiga ayat lima begitu? Bukan itu orangnya tersesat. Bukan, loh. bukan. Anda boleh saja mengatakan Yesus, tapi saya minta anda jujur yang ditunjuk di sini Hawa atau Maria? Maria. Oh. Dan dan yang dimaksud adalah itu tentang gini gini. Anda kan jadi orang -orang istrinya orang Adam itu, itu Maria dengar dulu orang Qur'an itu kan nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab Jadi kalau Tuhan mengatakan keturunan jadi istrinya Adam itu Maria bukan Hawa begini-begini tak terangkan ya cara Alkitab ya Anda kan di luar kita tuh jadi kalau nah, Anda saya tidak perlu asumsi Anda saya mau dalil saya data oke okay. bicara data. Anda okay. itu susah boleh bicara nggak jadi gini saya... anda butuh data bukan asumsi gak. gereja ngerti nggak iya saya, saya tidak hubungan Adam itu siapa Maria atau Hawa tak dengar dari dulu coba-coba Anda ingin Aku membumbuhi dek. ketidakberdayaan anda kan nah sini saya terangkan gini, gini. sini saya Yo, terangkan ya terangkan sini saya terangkan kan begitu anda kini menjawab saya boleh jawab <laughs> penonton kamu dilihat penonton tuh malu kosa oh, mau jawab nggak boleh saya tanya istri <laughs> Nabi Adam itu yang makan buah ilmu pengetahuan itu Maria atau Hawa istri Nabi Ad, Kalau anda tanya istri Nabi Adam Hawa. Terus. Nah, yang makan buah ilmu pengetahuan siapa? Ya Adam dan Hawa toh. Oke. Yang dikutuk kemudian dan di, dikatakan oleh Allah bahwa antara mereka berdua akan ada permusuhan itu Maria atau Hawa semua keturunan manusia termasuk anda nabi-nabi nah, Nabi, Yesus semua. anda keturunan manusia kan Yesus jadi manusia tapi bukan keturunan nah. manusia <laughs> hey. kalau Yesus bukan keturunan manusia berarti perempuan ini Tuhan gimana begini Anda itu mau saya terangkan tapi nggak mau silahkan begini. Anda terangkan, ya saya oh, terangkan, Anda okay. tetap memakai kacamata Quran, kacamata Arab loh, tumpu, kacamata tumpu, Quran, tumpu. ini kita masih menggunakan kitab kejadian 3 ayat 15 Anda yang ngais ke sana tadi gini, kalau kacamata kamu lepas, kamu tidak akan bilang bahwa keturunan pantai loh. ini adalah hawa Karena jadi keturunan kamu, perempuan ini Tuhan atau manusia? keturunan manusia. perempuan yang ada di kejadian 3 ayat 15 ini Manusia. manusia manusia berarti Yesus keturunan bahasa Alkitab ya It, keturunan itu mau menunjukkan bahwa dia manusia nangkap nggak anda maksudnya oh. saya tadi suruh pasang tiang di sampingmu bro terlalu kuat bro, kamu saya, saya nggak menyesal saya enggak menyesal <laughs> karena publik tahu anda itu bodoh ya kan <laughs> jadi, jadi keturunan ini, perempuan ini Tuhan atau manusia manusia oke okay. Yesus itu Tuhan atau manusia Tuhan yang jadi manusia Oke okay. ya, aku senang aku senang aku senang biar publik mendengar jadi saya saya berpengar jadi keturunan perempuan ini adalah Tuhan menjadi manusia betul ada yang mengatakan Anda yang mengatakan dulu <laughs> haleluya Ya ya ya ya ya. ya. <telan> Luar biasa. iya, iya, iya, iya, jago. iya, iya, iya, iya, iya, kamu iya, iya, iya, iya, Betul betul iya, iya, iya, iya, iya, iya, aku <telan> dengan hmm. ini kamu pakai jadi jadi keturunan kata -kata. Hawa itu adalah keturunan Tuhan juga rupanya ya Nah itu bahasamu bahasamu yang yang kalau kamu mau menang ya gitu loh loh loh loh lo jadi saya ayat ini gini salah ayat ini dengan nah, mengatakan anda, keturunanmu begini saya oh. ahlinya ahlinya Anda enggak tahu Anda saya terangkan malah seperti lebih tahu enggak yang yang menjadi manusia kelak itu keturunan manusia atau keturunan Tuhan. Makanya, kamu tak terangkan, hmm. kamu lemot, kamu lemot. Iya, coba kamu terang. Nah, gini, nah, misalnya, keturunan ini namanya manusia atau keturunannya Tuhan yang akan meremukkan. Ayo, kebalik ini, kita kasih ilustrasi biar gampang ya, karena otakmu yeah. kan lamban. Zulkifli hmm. hmm. punya, babi babi hmm. ini enggak selamat nih supaya mau menyelamatkan babi karena Yudh Zulfiki babi ini enggak ngerti bahasanya Zulwikli Zulfiki jadi babi nah babi ini ya kan hmm. bukan jadi Tuhanmu babi. jadi Tuhanmu kalau mau menye menyelamatkan monyet dia kudu jadi monyet betul betul betul betul, betul. betul. Tuhan ah, ketika ah, ingin menyelamatkan anjing kudu jadi anjing sakit Betul, betul, jadi kalau betul. Dia ingin menyelamatkan setan kudu jadi setan. betul, betul, oh, betul, oh, betul, kaya, betul, kaya, betul, jadi kontrol betul, betul, untungnya betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Mau menyelamatkan manusia, maka jadi manusia iya, iya, itu iya. dia. Dia enggak menyelamatkan monyet, monyet enggak perlu diselamatkan. Yang seperti oh, dia tidak makasih dong. Dia kan makhluknya juga, ciptanya juga, yaitu urusannya. Oh, oh, saya bukan itu dengan itu urusannya? Makasih, iya. ya iya terserah. Kalau kamu mau <laughs> ngomongin dia, terserah. Lo iya, boleh kamu <laughs> iya, iya, ngomongin, iya, iya. Tuhan Mau goblok, mau itu urusan kamu dengan dia. Iya, iya, iya. <laughs> <sikif> <sikif> <klihat> iya, iya. Saya senang karena lawan-lawan saya diskusi kali ini juga bisa tertawa, ndak? Seperti yang kemarin-kemarin pegang -kemarin kali. No, saya itu kalau ngomong sama orang model agama, <sikif> Tuhan masih di luar tuh kecil. Karena Anda masih ngomongin Tuhan yang di luar, Yesus yang di luar. Orang Kristen juga ngomongin Yesus yang di teori. Kalau saya sudah tidak level itu, maka aku santai dan aku enggak bela apa-apa. Tapi kalau di <laughs> tapi kalau di grup WA maki-maki. Ya, maki-maki ngimbangi, Bro. Ngimbangi. Tapi hati hatiku ketawa. Masa Anda, masa Anda jadi penjahat? Oh, jadi anda sekarang penjahat. Anda ketawa tapi hati Anda menangis gitu, ngimbangi gitu. Oh. Kalau menangis itu manusia. Muhammad Anda Umi Dini itu manusia kok sah, Bukan manusia oke okay? <laughs> Anda dibawa saya wow. Oh Anda bukan itu? manusia <laughs> Habis Berapa tablet nih orang ini Empat tablet <laughs> anda, anda bukan manusia Bukan Bukan. Oh, siap jadi orang Anda apa? Siap orang Kristen bukan manusia, manusia baru, manusia ilahi. Oh. Itu siapa? Oh, oh manusia ilahi. Gua liburan liburan malam. Ya, memang ilah. orang sadar atau <laughs> <dan laughs> orang gila itu. Okay, mantap, Oke, mantap, Edi. lanjut, lanjut, lanjut. Yang lainnya silent, silent. Semuanya semuanya ada di Alkitab. Jadi apa yang hmm. saya ucapkan ada dalilnya. Jadi jadi ketika dikatakan di dalam kejadian 17 ayat 14 orang yang tidak bersunat diperintahkan dibunuh ternyata sekarang orang yang tidak bersunat itu manusia ilahi gitu Ya, oh. karena karena oh. perjanjian lama dan sunat itu adalah perlambang datangnya kristus nah hmm. banyak orang kristiani juga ngerti termasuk anda hmm, taurat gitu ya. hukum sunat itu bayangan datangnya kristus hmm. seperti anda mau nikah itu janur-janurnya kalau anda sudah nikah hmm. masuk mencumbuhi janurnya Oh. Hmm gitu baru tahu kan sama aku tak buka ya. kan semua hmm. ya ya ya ya, ya. ya, ya, ya. <laughs> jadi jangan lihat sayangnya lihat kebenarannya kalau oh. saya itu memang sadar oh. apa sih ketawa jadi Kristen <laughs> itu manusia ilahi ya ilahi itu apa ilahi itu ya ilahi bukan man ilahi ya, ilahi ya apa itu ilahi ilah itu manusia ya yang yang menciptakan manusia itu ilahi <laughs> Aduh, berarti anda yang menciptakan manusia bukan maksudnya bukan begitu Oh maksudnya cuma anda ada. terangin nah makanya manusia tak ilahi loh. maksudnya apa tuh ilahi itu apa tadi katanya ilahi itu adalah pencipta manusia ya ada nah, sekarang diciptakan. Anda adalah manusia pencipta manusia Oke. begitu Oke, pak, bukan begitu konsepnya kalau konsep begitu anda omongkan anda melintir namanya eh, ya udah tadi kan anda bilang ilahi itu adalah pencipta manusia dan anda adalah manusia ilahi berarti anda adalah manusia pencipta manusia kan nah, gitu itu kan cara menyimpulkan anda dengan kacamata coba-coba uh, uh, coba anda apa? Okay. ilahi itu apa? oke, okay. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa Alkitab hmm. mengatakan dia adalah serupa dan segambar dengan Allah itu hmm. manusia ilahi, tetapi kemali, hmm. kemuliaan itu telah hilang ketika dia jatuh hmm. dosa dan semua manusia keturunannya sama anda dan saya dengan beramal, dengan tidur di gereja, tidur di masjid tidak akan bisa menyelamatkan, kecuali hmm. Tuhan yang memberikan anugerah dan melalui hukum Taurat itu sunat itu perjanjian datangnya Kristus Nah hmm. setelah Kristus datang maka kita dikembalikan seperti Adam yang semula itulah hmm. manusia ilahi yang belum satu dalam dosa begitu oh. maksudnya jangan dipelintar-pelintir <laughs> Oh gitu ha. jadi jadi menjadi anda karangnya. ketika anda disebut dengan sebutan manusia ilahi kedudukan anda itu sama seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa gitu betul secara dekat secara de jure setiap orang kristiani okay. makanya disebut orang kudus. Orang kudus oh. itu bukan bukan Jadi tahu, kalau bukan. sekarang Anda minum alkohol, Anda berzina, Anda apa itu masih tetap manusia ilahi. Betul. Makanya dengar dulu. Secara oh. de jure kita adalah manusia ilahi. Walaupun secara oh. de facto orang kristen itu masih dibaharui ada yang masih oh. brengsek ada yang oh. sudah baik. Nah, oh. secara tetap aja manusia ilahi. Oh, tetap, tetap. Oh, iya iya iya. Nah, meskipun dia mabuk-mabukan. Iyalah. Hmm, betul baru tahu ya saya sangat iya. dengan Alex itu komplit tak jawab tentang keselamatan hmm, komplit pantas pantas aja orang Kristen itu betah dengan agamanya ya ternyata meski mereka itu minum minuman bersinar <tuh> boleh boleh merampok aja ini tetap aja sebagai manusia ilahi ya bukan saya koreksi dulu Kristen itu bukan agama yang agama di yang, ya, yang saya Islam. tanya orang-orang tidak ketika ngomong dengan agamanya dengan agamanya salah jadi harus harus benar dulu kalau dengan saya kalau ngomong, oke? Okay? Jangan ngawur terus ngomong. Yang terus memisahkan apa? antara kita itu kan adanya agama. Bukan, bukan. Islam dengan Kristen itu enggak apple to apple karena Islam agama, Kristen bukan. Nah, hmm. anda baru tahu toh? Nah, tak beritahu. Sebenarnya kita tuh enggak Kristen itu apa? Kristen itu apa? Kristen adalah wujud cinta kasih Tuhan kepada dunia hubungan manusia dengan Tuhan itu Kristen hmm. bukan agama kalau agama itu ada tata caranya ada kitabnya harus harus tidak boleh dipokong gitu. itu Anda tapi kita Yesus Yesus ketika datang ada enggak tata caranya ketika dia sebagai manusia berhubungan dengan Tuhan Oh ada, ada enggak karena ada. dia lahir karena dia lahir di, di dalam bangsa Yahudi ada. Berarti ada Oh Yesus ada Oh berarti antara Yesus dengan anda beda dong beda-beda Oh ya iya, jadi iya. kita tidak yang, yang, yang, yang identik dengan tata cara ibadahnya Yesus itu Islam atau Kristen kan Kristen gak ada tata ibadahnya kalau Islam ada yang mana yang sama dengan Yesus Oh itu Yesus oh. tidak ngajari tata cara meniru tidak ada dia menyelamatkan nah, maksud saya kan Yesus itu anda katakan punya tata cara Kristen tidak punya tata cara nah hmm. Islam punya tata cara berarti hmm. Islam lebih identik dengan ajaran Yesus dong Iya jadi terdengar caranya tapi nggak diselamatkan enggak hmm. apa-apa enggak apa-apa hmm. berarti yang identik dengan dengan Yesus itu Islam tapi tidak diselamatkan ya yeah. kenapa tidak diselamatkan karena tidak percaya bahwa Yesus juru selamat loh tapi te, hmm? tapi kalau Kristen itu percaya Yesus itu juru selamat pasti Kristen akan mengikuti caca tata cara kehidupan keberagamaan Yesus Begini, begini keselamatan hmm. di Kristen itu bukan karena mengikuti tata cara, bukan karena perbuatan, tapi anugerah. Nah, Anda harus tahu beda oh, agama gitu. dengan bukan beda Oh iya, jadi pun, oh, apa Yesus mengajarkan supaya manusia itu taat kepada Tuhan? Taat kepada Tuhan, hmm. taat kepada Tuhan itu. Makanya, hmm. Anda kan belum tahu, taat ya. kepada Tuhan itu adalah Yohanes 10 ayat 10 mengatakan: pencuri hmm. itu mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi hmm. Aku datang supaya hmm. kamu memiliki hidup. Jadi, hmm. orang itu tidak perlu taat sama Tuhan, tetapi mengganti hidup. Mengganti hidup, oh, hidup enggak perlu taat kepada Tuhan, Nggak perlu. Oh gak, Tapi dengar dulu, dengar dulu, jangan dipelintir. Dengar dulu, hmm. Anda itu hmm. memotong terus gini, tak terangkan ya. Jadi gini, hmm. hukumnya satu kasih, tetapi kita itu hmm. enggak perlu taat hanya mematikan manusia lama dan menghidupkan Roh Kristus ke di dalam diri kita. Kalau Roh Kristus yang hidup itu pasti baik. Kayak mana itu ceritanya roh kristus hidup modelnya kayak mana tuh contohnya nah, gitu ada nggak bukti iya. atau apa gitu gini roh kristus hidup itu kayak mana maksudnya tinggalkan semua perintah Tuhan gitu bukan makanya makanya hal ini harus didengar semua aku aku pengen seluruh dunia dengar jadi gini manusia Adam itu sebaik-baiknya anda mau anda baik mau anda jadi hmm. termawan mau tidur di gereja itu ketika hmm. anda lakukan dengan manusia lamamu tidak ada nilainya karena yang kamu lakukan dengan pesuka, pesuka itu cara hidup lama, dengan manusia yang lama. Tetapi kekesalan hmm. itu adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Anda ketika hmm. percaya Yesus, ada roh Yesus di dalam Roh <laughs> Itu yang dia hidupkan. Hmm. Makanya saya kok, kok punya sifat, kok punya sikap disakiti ketawa-ketawa. Hmm, gitu. karena ada Yesus di dalam diri Anda gitu. Itu dia, ada sifat baru yang saya nggak tahu. Hmm, Dulu berarti saya, aku, Anda dan Yesus satu rohnya spiritnya ada satu hmm, kalau kalau Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu apanya yang ada pada Yesus rohnya <tuh> yang ada pada Yesus mm -mm. ya ya sekaya kita ini kalau aku ngomong Tuhan dalam saya seperti saya ngomong ini oh, berarti Anda juga Tuhan dong ya Adam yang pertama jadi oh, smart kita tidak lepas iya, dari Adam iya, yang iya. belum jatuh, jatuh dalam dosa. Jadi <laughs> iya, prototipnya itu Adam yang belum jatuh dalam dosa, Adam jatuh uh -huh. dalam dosa dengan keturunannya, ini kan uh -huh. sudah maut nih, nah Kristus ada untuk barang siapa, ini keturunan ini tetap... Jadi sejatinya itu... Adam itu sebelum jatuh ke dalam dosa, dia adalah Tuhan juga ya? Bukan, manusia Tuhan. Nah, oh. anda jangan pintir, jangan pintir. Oh dia manusia, manusia. Tuhan. ya artinya manusia 100% Tuhan 100% gitu Oh bukan begitu saya nggak pernah ngomong-ngomong ya yaitu manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan Nah kita anda sekarang ini? ini segambar dan serupa dengan Tuhan atau tidak Oh tidak kita ini sudah Apa rusak. alasannya alasannya ya uang nah, cetakan anda cerusak oh. Pak langsung kamu kan hasil dari lahirnya Kamu dari memekmu, eh, dari mamamu Itu dari keturunan Adam yang rusak Cetakanmu oh. wajah rusak gitu jadi, loh, jadi sejatinya Harusnya kita itu jangan dari keturunan Adam ya gitu. Itu dia Cuma kan gak bisa, makanya hmm. Diselamatkan dengan darah Kristus Dan kita ditutupi Oh, Itu yang Anda ini. mau jual, darah Kristus Bukan mau jual, bukan saya jual Tuhanmu tapi, yang jual Tuhanmu, hah? bukan. jangan selalu ngomong Eddie Tuhan yang jual ke kamu, tapi kamu tolak Oh, gitu. tidak oh. Apa -apa. Hmm. Ya. jadi jadi kenapa Tuhan itu tidak langsung bunuh diri aja pada saat Adam sebelum hmm. punya keturunan saya nggak tahu tanya dia itu hmm. urusan dia dengan kamu dengan manusia jadi kasih anda orang yang hidup sebelum datang Yesus nah itu pertanyaan banyak Ustadz jawab hmm. Tuhan itu di luar ruang dan waktu ketika hmm. Adam dan Hawa mempersahabahkan korban binatang hukum Taurat Ibrahim termasuk mempersembahkan darah itulah lambang Kristus maka orang yang melakukan itu sudah menerima anugah Kristus di mata Allah yang di luar ruang dan waktu. oh gitu oh iya makanya kalau sama saya tak jawab semua hmm, ya ya ya Nah sekarang ketika Yesus mengajar ketika saudara mengajarkan darah Yesus itu adalah penebus dosa itu ya kan ya kan hmm. ada tidak Yesus pernah mengajarkan seperti itu ada mau tahu ya Oke sebentar tak tak lihat ayatnya aku buka satu dua ayat aja silakan <tuh> oke okay. bahwa bahwa darahnya untuk menebus dosa waris Iya betul <tuh> Matius 26 ayat 28. puluh delapan. Matius dua ayat 28. puluh Saya nggak usah terangkan uh, uh, Ayat 28. Coba anda terangkan. Ya wis, baca dulu baca dulu nanti dikerasa bohong. Ayat tiga puluh enam ayat tiga puluh delapan. Coba moderator ada nggak? Ya oke okay, saya. saya ayat, ayat 26 ayat 28. 28 Oke baca baca bro baca. Kamu biasa Inilah daraku, darah, darah perjanjian yang yang ditumpahkan ya. bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah itu dia. Oh itu darah Yesus tanpa anggur. Coba dicek sampai ke keberapa. Yeah, okay. yeah, yeah. gini tunggu, gini tunggu. bagus uh, makanya saya ini kan ibaratnya guru nek bisa terangkan tuh yang simpel nah anda uh, sudah bertanya tuh bagus uh, darah di sini maksudnya darah atau anggur begini kisahnya uh, jadi sebelum Yesus datang itu uh, alas sudah merencanakan melalui Ibrahim melalui hukum orang-orang orang, orang Israel itu dia tahu